Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini Persahabat ya, pastinya kita semua selalu menunggu cidukan vitamin ya Dan Alhamdulillah, vitamin tipis-tipis dari Papa Bilar Yang mengunggah sebuah video nih persahabat ya Lagi mereview kulkas di Arab Saudi Ternyata kulkasnya ini anget nih persahabat ya 24 derajat celcius kata Papa Bilar Seperti tentunya di Indonesia aja nih persahabat ya Cuacanya dan kita lihat juga diunggah kembali oleh bufir posingannya Papambi Namun dibikin salfok juga nih kalimat caption yang dituliskan Leslar family lagi ngadem, sehat-sehat terus ya kalian bertiga sambil nunggu vitamin muncul Kita harus mandiri membuat ritual anuan racik vitaminnya sendiri ya <imellan> Salam anu katanya tuh persahabat ya Masya Allah Alhamdulillah vitamin tipis-tipis dari papa bilang walaupun tentunya videonya lagi mereview kulkas di Arab Kita sudah merasa bahagia banget nih dikasih vitamin kulkas katanya persahabat ya Masya Allah Kita lihat juga nih banyak sekali tanggapan komentar banyak respon yang diberikan Diantarnya dari akun Instagram listianawati93 mengatakan Andai tiba-tiba Leslar live, hati langsung nganu dan langsung guling-guling Mimpi dulu malu belakangan, katanya itu Mudah-mudahan saja ya Tentunya ada kejutan, ada kabar baik dan vitamin langsung disuguhkan oleh Lesti dan Kriski Bilar dan selanjutnya bersahabat ya, Papa bim juga Ini baru memposting sebuah kalimat Ini kalimat sindiran juga untuk orang-orang yang selalu memfitnah nih bersahabat Papa Bi memposting sebuah kalimat Allah berfirman Sesungguhnya orang-orang yang ingin Agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui Quran Surat An-Nur Ayat ke-19 Balasan di dunia bisa terasa pada kualitas kehidupan pelakunya Bisa jadi ia merasakan kegembiraan tersembunyi Saat menyebarkan fitnah Ia senang melihat nama baik seseorang hancur Sehingga tak ada lagi yang mempercayai atau menyukainya Tetapi kelak akan ada balasan pedih dari Allah Alhamdulillahihiminalik ya teramat pedih banget nih balasan bagi orang-orang yang selalu memfitnah, yang suka fitnah. Bersabarlah untuk Papa Bilar, pasti Allah bersama orang-orang yang selalu bersabar. Amin. Kita lihat juga pernyataannya, banyak sekali tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Zhihni Anasqul 84 mengatakan. Gegara semalam sih beramal di ikan terbang kali ya. Inisial R mulu gak ganti-ganti. Ramal piala dunia saja salah. Kecelakaan inisial R di akhir tahun 2022 juga kagak. Sungguh kejam dunia entertainment. Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram panggil saja mawar. Semoga kita semuanya dijauhkan dari gibah dan fitnah. Apakah itu sebagai subjek ataupun objeknya? obyeknya? min zalim. Mudah-mudahan bersabat ya. Kita semua, Leslar Family, selalu dijauhkan dari orang-orang yang suka fitnah. Dan semoga kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Untuk berikutnya juga persahabat, ya kita lihat di unggahan meruai MC. Ini menginformasikan persahabatnya untuk semuanya. Coba di like dan komen. Postingan di special one Indonesia ada... Tentunya foto Papa B yang lagi memegang piala Aduh Masya Allah Mudah-mudahan sehat terus untuk Papa B Semoga selalu menjadi bintang lapangan Ketika main sepak bola bersama Marwa FC Dan semoga selalu istiqomah Untuk selalu mengikuti kajian-kajian dan pengajian Bersama tim Marwa FC Tetap mensupport yang terbaik Buat idola kesayangan kita Dan pastinya juga kita masih menunggu Hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Rizky Pilar. Ini dulu informasi di siang menjelang sore hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.